Hai guys, balik lagi nih dengan Rizka di sini. Hari ini Rizka lagi main di get of Olympus, guys. Nah, hari ini Rizka cuma bawa modal seratus guys. Oke, tidak usah lama-lama ya, besti-bestiku langsung aja kita gaskan sekarang. Nah, oke, okay, di sini kita onin ya, besti kita di Turbo lewati layar 50 puluh, besti kita kocok-kocok manja, ta manja, ta bosku. Nah, ya, kondada yang percaya, gas ya. Oke, cakep. Lagi nah, mantap. Kasih dong perkaliannya, wah, wah, wah, wah. Tidak dikasih sama si kakek. Oke, kita tidak boleh patah semangat ya, Besti. Nah, cakep yuk dapat berkalian 8 lumayan Besti buat tambah-tambah beli cilok oke gak masalah ya bestie bestina cakep cakep-cakep bener nih buat yang temen teman yang lagi nonton nih boleh dong dibantu like dan di share-share juga ya guys dan jangan lupa dibantu di subscribe yang belum subscribe guys karena subscribe itu gratis oke Nah, waca ke Besti dapat scatter, wih mantap-mantap, gila-gila parah-parah-parah, guys. Oke, guys, kita lihat apakah ini mantap-mantap atau tidak tidak mantap, guys. <laughs> Oke, cakep, ya, tembak cakep, lumayan dapat perkalian dua ya, Besti. Oke, masih nggak ada yang pecah, ya? Nah, mantap. Oke okay, oke, okay. kalung kalung aja Besti santai. Nah, cakep. Oke, okay, 4800 ribu Besti. Ah, oh, cakep. Makotanya pecah. Oh, uh, dapat perkalian tuh. super be Besti. Gila nggak tuh? 336.000 eh lumayan banget gak tuh gila parah parah parah parah abis ya guys nah cakep cakep cakep gak ada yang pecah Ih, bener nih mantap ah mantap kuningnya eh uh, cakep ah tambah kasih dong perkaliannya sayang seribu sekali sayang tidak dikasih perkaliannya oke kuning pecah Hmm, oke 21.000 lumayan ya bestie nah hijau pecah tuh lagi wah enggak ya guys <gih> oke oke nah cakep cakep tembak dong si uus nih bener-bener ya nah us tembak nih kalau gini tembak us us tembak us ih bener-bener ya parah si uus Ih, ih uus sih diam-diam aja dia melamun apa gimana sih wah tiga 530 eh 503 guys maaf maaf <laughs> oke okay, kita berhentiin aja ya besti oke okay, kita turin bednya di seribu seribu bubu, seribu oke okay, kita kocok-kocok lagi di 20 ya besti klik nah Dikocok-kocok Manjelita bosku, bosku dikocok-kocok lagi. ingetin buat teman-teman, Rizka mainnya cuma di Bonanza 138 guys, anti rungkat gacor club. Nih buat teman-teman yang mau join boleh banget ya guys, yang enggak juga nggak apa-apa, kita juga nggak memaksa ya guys ya. Di sana tuh banyak banget bonus-bonusnya dan event-event menarik lainnya. Cus, buruan aja deh gabung di komunitas Riska ya guys. Nah, buat teman-teman yang belum punya ID, yuk bikin yang sekarang juga karena di sana ada yang buat new member. Minimal depo 10 dapat bonus 10 buat yang oh, uh, depo 50 dapat bonus 25, guys. Nah, buat new member juga tidak usah khawatir, tidak usah risau. Minimal depo 50 dapat bonus 20 kah hanya menggunakan kode referral risk aja ya, guys ya. R I S K A J A ya. Thank you yang udah nonton dari awal hingga akhir. See you di next video ya guys. Bye-bye.